Guys, guys, semalam hujan, masih hujan. Hari ini kita sahur puasa yang kelima, lima, lima ya, guys. Saya akan masak ini instan, di guys. digoreng juga semangat, menjalani hari ini jangan lupa untuk... ada bawang ini bawang ada cabai ada bawang ada tomat nah dimana tomat ini tomat sisa-sisa kemarin mari kita recik langsung saja kita mulai iya. oke okay guys kita masa dulu nih ya. dulu saya mau makan goreng kriuk Tổng